Dahulu aku sama sekali tidak pernah merasakan kebahagiaan Tapi sekarang aku sudah bisa merasakan dan juga menemukannya Kebahagiaan yang takkan pernah padam dan takkan pernah hilang dariku Dan kebahagiaanku itu adalah ketika aku melihat langitku bahagia Kebahagiaanku itu jugalah ketika aku bisa merasakan semuanya yang ada padamu namun ada kalanya kebahagiaanku itu bisa saja telah hilang dan pergi kemanakah aku harus mencari apakah kamu hilang karena diculik oleh seorang lagi Nangitku, kira-kira apa yang bisa aku bantu buat kamu apakah aku bisa membantu dengan cara yang pernah kamu pakai waktu itu padaku Aku sama sekali tidak mengerti apa maksudmu Apakah kamu sudah tidak menyukai aku lagi? Beberapa pertanyaan yang aku kirim ke kamu Sepertinya sudah tidak ada gunanya Namun di saat kesedihan itu datang Tiba-tiba kamu datang untuk menghampiri kuda dan meluknya Pelukan hangat itu ternyata bisa tiba-tiba saja kembali Langitku sudah kembali untuk meneduhkan perasaan dan juga pikiranku Aku sudah bersyukur karena langitku telah pulang dengan selamat